kembali lagi guys bersama channel mainan Tauru kali ini kita berangkat menjemput ekskavator kapal bajak laut yang terkenam di dalam pasir oke guys pastikan videonya teman-teman Hati-hati guys Hati-hati pelan-pelan ya Jangan sampai terbalik truk kita Tumpur nanti Batangnya bosku Hati-hati Oke okay. Kita guys Tiba di lokasi Kita akan mencari Ini dia Kapal bajak laut yang tertimbun Di dalam pasir Wow dia eskavator beko yang pakai roda warna kuning ini lagi eskavatornya ya. yang pakai rantai warna hijau terus apa lagi nih ya kita cari lagi sampai dapat guys Ish. traktor warna kuning guys kita muat ke atas ya guys oke berangkat go go go wah tanjakannya curam jalannya juga rusak guys supirnya ini harus hati-hati loh biar muatannya nggak tumpah ayo pak, supir, supir hati-hati ya pak supir pelan-pelan bawa beko nya nanti jatuh, mungkin nanti tokenya oke, okay, gas terus, gas Balik dia kapal bajak lautnya. Oke, okay, jangan balap-balap ya, Pak Supir. Pelan-pelan, jangan kencang-kencang. Yap, udah sampai dia. Ini truknya udah bersusun rapi, dan buatannya telah diturunkan. Hah, berjejer rapi dia, guys. Wiponya udah turun udah diangkat dari pasir tadi dan ini juga kapal bajak lautnya serta dan ini traktor kuningnya oke okay, guys silahkan di subscribe ya guys nanti kita jumpa lagi